Ramadan adalah bulan sukacita bagi seorang muslim. Ramadan tiba. Begitulah seruan ketika bulan ini telah tiba. Berpuasa adalah kegiatan yang menjadi bagian ikonik dari bulan ini. Tidak hanya berpuasa, banyak aktivitas yang selalu bisa menjadi kenangan di setiap tahunnya. ia dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Pada saat Ramadan tiba, keluarganya selalu ada untuk mengisi kegiatan sahur dan buka puasa bersama. Sahur. Ma. di depan, ya. Ma. Bahkan, untuk sahur saja, Fitri harus dibangunkan oleh ibunya. Fitri, ayo, Mak. Ini bu. tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama Ini Clara, dia hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Karena pandemi Covid-19, sudah satu tahun lamanya ia tidak dapat pulang ke kampung halamannya. Setiap Ramadan tiba, ia melewatinya dalam kesendirian tanpa keluarga. Tapi, Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hah. Eh jam berapa ini? Ya udah Gak usah ribut, jadi puasa juga. btw, si kelara mana? Enggak ada dia. Coba tawaran aja, mungkin dia lupa. Oke, okay, udah. Halo Bim Hah? Bagi-bagi takjil? Hmm, gue kayaknya gak ikut dulu deh. Lagi mager aja sih, cuaca duluan juga lagi panas banget, lagi fasa juga. Ya, sorry ya, gue gak ikut, kalian aja. Oke, okay, bye. Kayaknya sih di Kelara gak mau, nih. kenapa-kenapa dikasih tau dari kemarin. Coba kalau ngomong ya, gue papa. Silakan diskon gratis, Kak. Silakan, Kak. Ini kartu ajilnya. Tapi, ya, silakan. Tapi, silakan. Saya Kak. Kartu ke Kak. Kak, Kak. Kak. Kak. Kak. Kak. sini. Silakan takin, Kak. Takjilnya sisa berapa? Sisa 5, bin. <tuk> di sini masih ada nggak masih ada ya kan gue mau ngambil jatah dua ya yeah, Aisyah tas ini buat dibagiin bukan buat dimakan sendiri eh, tas jual makasih ya lah Bimo Fitri Aisyah kalian ngapain di sini merasa kalian oh, ada di sini merasa pas Bimo mengajakin bagian tas jual lo nggak mau Iya, tadi mager aja sih keluar. Niatnya sih cuma beli takjil, tapi semuanya udah pada habis. Yah, takjilnya abis semua ya? Terpaksa buka puasa dengan air putih lagi dari ini. Makanya kalau diajak buat bagi itu nurut aja. Kan juga yang gue bantu. Lumayan bagi-bagi takjil gratis. Iya, iya, maaf ya. Gue nolak ajakan kalian. Lain kali gue ikutin bantuin kalian, bantuin takjil ya. Oke okay. Oh iya, besok pagi ikut bareng pengajian yuk Di masjid hmm. Hmm, Gue diajak gak nih? Ikutlah Aisyah Oke, okay. nanti kita ketemu di masjid aja ya Oke okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi salah satu senyala para berpuasa adalah neraka ngapain terbagi neraka kumor-kumor bilangnya korb dia bakal, ya <tik> <tik> pak, saya ingin bertanya apakah setiap perbuatan dosa itu terbalaskan oleh neraka walaupun terkadang keadaan memaksa jadi gini, agama desa adalah agama yang tidak mengusulih nambahnya sesuai surah al Baqarah ayat 185 jika dosa kita sebesar kapal, maka pengampunan dari Allah seluas lautan bahkan memutuskan tali pesaudaraan akan menjadi dosa besar. Maka dari itu, jagalah hubungan kita dengan teman-teman yang ada di sini. Gue eh, nantang-nantinya, kayak sikap gue sebelumnya. Gue masih merasa bersalah, gak bisa bantu kalian bagi-bagi takjil. kok eh, Sampai aja. Eh. Gue nggak tahu kalau ternyata berbagi takjil itu selain berbagi makanan, juga berbagi kebahagiaan. Asli tadi gue senang banget dapat takjil buat buka puasa. Berarti jatuh Ya seperti inilah agama Islam Di saat bulan Ramadan tiba Maka semua akan saling menolong Satu sama lain Berbagi kebersamaan Dan mencari berkah di setiap ibadah yang kita lakukan Dunia ini penuh dengan orang baik Jika kau tidak menemukannya Maka jadilah salah satu di antaranya. Marhaban ya Ramadan Karim